Kemudian di bagian kanan ada Two of Cups, ya benar-benar ada Two of Cups di sini ya berkaitan dengan cinta. Oke untuk cancer, kalau dari kartu mungkin yang aku lihat di sini ada kaitannya dengan aura kamu terpancar, ya aura kamu terpancar, pesona kamu terpancar sehingga yang aku lihat di sini orang-orang melihat kamu itu lebih bersinar gitu loh dari biasanya ya. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini biasanya mungkin mereka ngelihat kamu itu biasa aja gitu kan. Tapi kemudian untuk yang sekarang di sini aku lihat dari mereka itu ngelihat kamu lebih berwarna gitu ya, lebih uh, berkilau. Mungkin kayak Ibaratnya mungkin ya, ibaratnya ketika kamu berinteraksi ya dengan mereka Itu zaman bahula banget gitu ya, kayak zaman dulu banget Tapi sekarang pas ketemu lagi gitu kan Otomatis berbeda dan ya mereka kelihatan banget gitu loh Kalau mereka itu ternganga gitu ya Kayak bener-bener Uh, ngeliat kamu itu lebih berkilau dari sebelum-sebelumnya ya pesona kamu lebih terpancar gitu dari dan dari mereka juga mereka ngerasa demikian terus mereka bilang juga gitu loh ke kamu rahasianya apa sih kayak gini kayak gini kayak gini kita gitu. mereka kepo ya uh, tentang rahasianya bagaimana mencerahkan gitu kan terus kemudian juga supaya uh, begini begitu gitu kan mereka pada kepo dan untuk yang orang yang suka sama kamu di sini aku lihat mereka otomatis suka gitu ya kan suka orang yang suka sama kamu ya baik itu cowok maupun cewek ya di sini aku lihat kayak bebas banget ya uh, karena saking saking ini ya saking terpancarnya gitu loh kayak mau cowok mau cewek pada suka gitu loh, terlepas dari uh, apapun jenis kelamin kamu saat ini gitu ya jadi yang aku lihat seperti itu gitu uh, mereka suka terus apalagi mungkin orang yang tadi benar-benar suka sama kamu ya mereka pengen banget untuk uh, ada kesempatan gitu loh, bisa uh, berkomunikasi berbincang lebih gitu ya mereka pengen ada sesuatu hal yang lebih dari sekedar teman seperti itu ya teman tapi mesra bisa jadi tapi yang aku lihat lebih dari itu ya lebih dari itu oke ibarat kata di sini untuk cancer banyak yang terpesona gitu kan sama kamu dan e, itu disebabkan karena aura kamu yang terpancar sangat sangat indah di sini ya yang aku lihat untuk yang lain pun mungkin yang jelas sama kamu, ya bisa jadi kayak menyilaukan gitu ya, bagi mereka cuma uh, mereka mengakui gitu, mereka mengakui bahwa uh, kamu berbeda gitu ya, berbeda lebih bersih, lebih rapi gitu kan, lebih terlihat elegan seperti itu, dan mereka awalnya sirik gitu kan sama kamu ya, cemburu gitu kan, tapi yang aku lihat di sini kayak ya lah ya gitu kayak uh, mundur perlahan-lahan ya dari orang-orang yang sirik tersebut gitu karena aura kamu lebih terpancar gitu ya dibandingkan mereka gitu jadi kayak oh ya udah mereka mengakui terus ya udahlah gitu nggak nggak usah di debatin lagi atau nggak usah di, uh, ikut campur lagi gitu kan mengenai kamu kayak gitu yang aku lihat ya dan hingga akhirnya pangeran ataupun uh, tuan putri ya itu bakalan mendekat ke kamu gitu secara nggak langsung gitu ya karena kalau dulu-dulu di sini aku lihat kan banyak yang nggak suka gitu ya sama kamu uh, mungkin karena status juga ya ya aku lihat karena status dan hal-hal lain tapi di sini aku lihat dari mereka. Mengacaukan ya, mereka mengacaukan dari sisi sistem uh, jodoh kamu gitu Jadi mereka mengacaukan hal tersebut terus kemudian juga Sampai-sampai uh, mungkin untuk beberapa orang ngeblocking gitu loh Kayak menghalangi jodoh kamu masuk gitu Nah uh, setelah kamu glowing gitu ya, glow up Setelah kamu glow up, setelah kamu terpancar auranya itu mereka pada kabur gitu, karena kan kamu bercahaya gitu ya. Mereka kan iblis-iblis uh, gitu ya, iblis-iblis <laughs> yang ada di sekitar kamu. Jadi kayak uh, mengundurkan diri gitu ya, mengundurkan diri atau nggak berani lagi dekat-dekat sama kamu gitu karena kamu uh, istilahnya kayak uh, backingannya kuat gitu. Terus auranya dari aura kamunya juga. Lebih kuat sekarang, statusnya juga lebih tinggi gitu ya dari mereka gitu. Jadi kayak makanya mereka nggak terlalu mempermasalahkan lagi dan tadi gitu ya karena aura kamu terpancar dan mereka itu iblis-iblis itu udah nggak ada lagi gitu ya, udah nggak mengganggu lagi. Maka pangeran ataupun tuan putri ya di sini uh, mendekat gitu loh ke kamu gitu, jadi kayak mereka baru bisa ngedeket ya, jodoh kamu baru bisa ngedeket setelah iblis-iblis itu keluar, gitu kan setelah iblis-iblis itu udah gak ada lagi dalam kehidupan kamu, seperti itu ya aku lihat ya parah banget ya, sebutannya iblis-iblis tapi ya mau gimana lagi, orang ngeganggu gitu kan, ya mau disebut apa, gitu karena mengganggu sekali, betul ya, dari kemarin-kemarin gitu, dari dulu-dulunya juga ya, kayak Uh, cemburu gitu mereka nya oke itu yang kelihatan di kartu ya untuk pangeran dan tuan putri yang mendekat ke kamu atau apapun itu ada kaitannya dengan leo terus kemudian juga page of pentacles capricorn virgo dan taurus kalau dari cups itu lebih ke arah pertemuannya sih ya aku lihatnya di bulan juni juli Uh, bisa juga di bulan Oktober-November nanti gitu ya, yang aku lihat. Uh, Oktober-November nanti mungkin ke arah pernikahan bisa juga ya, aku lihat ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan dalam pembacaan kali ini. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.